Mari belajar tentang jam Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV Jangan lupa juga like and share Terima kasih, kita lanjutkan videonya Nah sekarang kita punya gambar jarum jam seperti ini Jarum jam seperti ini, bagaimana cara membacanya Jarum pendek ini Jarum pendek ini menunjukkan angka yang ada di dalam, sedangkan jarum panjang ini ini menunjuk, menunjuk angka yang ada di luar ya menunjukkan menit. Nah sekarang kita punya jarum yang seperti ini. Jam berapakah ini? Nah karena jarum pendeknya menunjuk angka satu lewat berarti jam satu kita tulis ukul satu jarum panjangnya ada di angka 15 berarti jam satu lewat 15 menit ya jam 1 lewat 15 menit inilah jam yang ditunjukkan dari jarum jam yang ada di dalam gambar ini Nah sekarang kita lihat jam yang pertama Nah di sini kita melihat Jarum pendeknya sudah melewati angka 12. Jarum panjangnya berada di 7. Nah kalau kita lihat di sini 7 adalah 35. Di sini 35. Jadi jam berapakah ini? Di sini kita punya jam 12 lewat 35 menit. Nah inilah Jarum yang ditunjukkan jarum jam yang ada di nomor 1 ini. Berikutnya kita punya jarum pendeknya mendekati angka 10 tapi belum melebihi angka 10. Tetap di jam 9. Jadi melewati angka 9 ya. Tetapi belum sampai di angka 12. Sedangkan jarum pendeknya angka ada di angka 11. Angka 11 adalah 55. Jadi ini menunjukkan pukul 9 lewat 55. Berikutnya kita punya jarum pendeknya melewati angka 3, jarum panjangnya berada di angka 7. Angka 7 adalah 35. Jadi pukul berapakah ini? Pukul tiga lewat tiga menit. Nah, inilah hasil yang ditunjukkan oleh jarum jam yang ada di gambar ini.